Hati-hati pound sterling yen sedang tertahan Secara umum, pada grafik 30 menit an Bias harian pergerakan pound sterling yen terlihat berada dalam kondisi bullish Dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan Waspadai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 Sebaliknya waspadai jika harga pound sterling yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 153.63 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 153.09. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212